Terima kasih. ini. banget, nes banget, nes banget Oh, she. Oh mm -hmm.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 pindah-pindah Wuh. Ada sepoi sana. Ada lagi sekarang Oke oh. kan. cok. Kejar-kejar. Ah. -kejar. Oh. Masih. Oh. Oh. Siapa tuh? Oh. Oh. Siapa tuh? saya nyeng, ah lempar lempar lagi. Nah <laughs> Oh, kostaga. Ah, leave. Ah, jangan soro-soro. Nyanyi-nyanyi begitu lah. nyeng, -nyeng. di saya coba oh.. tambah besar lagi suaranya kemana <tuh> kah? ah.. tidak mau naik saya nying Oh. Iya nanti kami terny. cari kunci lagi. Maaf pak sini luar Uh, hai besar itu ini bersarin hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. jangan nyanyi <laughs> <susuk> mana lagi hihihi, hihihi, hihihi, hihihi, lagi kmana lagi <laughs> di kamar wow. Banyak kim poika Istaga Rinding co Woi Nying, nying. apain kak? Apa kah Apakah di dalam? banget. Ah, ah setiap set poin dulu, setiap poin dulu ke sini. Ah, tarap-tarap kah sih dia ngajar tuh? Oh, oh, oh, oh, oh. apakah ini eh tuh oh. eh eh Kuncinya, kuncinya, kunci eh, kuncinya, kuncinya, kuncinya, kuncinya, kuncinya, kunci kuncinya, ah, kunci kuncinya, ah, kuncinya, kuncinya, kuncinya, kuncinya, Mas, wingin oh. uh. lebar-lebar saya ikut ke siang ama kamera, wih! Дыганил. Устагрила, устагрила. Ха. Oke okay. headset oh. aja di parno ka <laughs> 뭐 Ah. Oh, itu sana. Oh, itu sana. kayaknya oh. Oh, itu ya. Oh, itu ya. Oh itu, ya? oh itu ya, ambil cepat, ambil cepat anjing Kemana lagi Oh itu, itu, itu, itu. Oh itu sana <tuh> Ambil cepat, ambil, ambil Ambil, ambil. Kemana lagi Kak Dibotol, harus dibotol, harus dibotol. Oh, oh, oh, oh, oh, Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. We, ambil cepat. Kemana lagi? Kemana lagi? Kemana lagi? Kemana lagi? Oih, ini, ini, ini, ini. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari saya dari tadi tak tangi kaginya, mengetahui siap-siap. ah, oh. tolonglah, jangan bikin shock lah oh, oh, oh, oh, oh, oh, eh, sandinya di panggung ini bagus theater. Okay. Sampai jumpa. I'm yeah. Kinh tế